itu tidak seperti manusia they haven't got bodies like our mereka have haven't got itu artinya tidak punya ya tidak tidak punya they haven't got our uh, they have haven't got bodies like ours artinya apa? ours kemarin apa artinya? Hours, kemarin artinya apa? Halo, adik adek Hours, artinya apa kemarin? Baru aja diketerangin kemarin. Halo? Halo? Iya, mister. Hours, ya hours ini. Uh, yang ini ya. Itu kemarin apa ya artinya ya? Hours ini ya. Kita. Punya, punya kita ya, bukan kita punya kita awas itu artinya punya punya kita kalau punyamu apa your, your, yours Ah, yours bagus kalau punya punya saya main main bagus nah, bagus gitu ya itu materi kemarin ya diperhatikan ya but nanti kalau ada kayak gini jangan bingung lagi they haven't got mereka tidak punya tubuh seperti kita but berarti apa apa? Tapi, okay. tapi, But, tapi, yeah, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tiga bagian penting tapi, tapi, important, important important pen? important penting penting tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, program mereka mempunyai apa ini namanya program kompu. Komputer. Program komputer. This tells the robot what to do. Ini, ya, this program ini maksudnya tells the robot what to do. Tells itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba, pas bertanya. Tells itu artinya apa? Apa itu tells? Ini biar vokabulari kalian nambah juga. Tel artinya apa ya? Halo, coba. Gak apa-apa, nembakannya apa? -apa ne Kira-kira pernah denger nggak kata tel? Lupa, Mister. Okay, lupa. Udah ngeliat videonya, tapi lupa mas, Mister. Oke, coba ya. Coba di lah, tebak dulu. Tell itu artinya kira-kira apa ya? Tell, tell itu artinya itu kata kerja, artinya apa ya? Me Memberitahu atau mengatakan? Tell, nah, ingat baik-baik. Tell itu kata kerja, artinya apa? Memberi, memberi, memberi, tahu. tahu. Bistel ini memberitahu robot apa yang mereka laku, lakukan. What to do itu apa yang mereka lakukan. They've got arms. They've got arms. Mereka punya arms. Arms itu apa? Arms? Ada-ada apa? Arms? arm apa itu arm apa itu arm ada bag, arm itu bagian tubuh ya kira-kira apa coba tebak arm itu bagian tubuh apa apa mister arm ya ini loh arm yang ini loh ini tuh adalah bagian tubuh kira-kira bagian tubuh yang mana yang dimasuk dengan arm Eh, ayo apa, apa jangan salah arm itu apa bagian tubuh intinya tapi bagian tubuh yang mana coba arm bagian atas nih ya mana apakah kepala atau hidung atau apa gitu arm itu apa uh... kemarin mas Bakti sudah ngajarin ya apa tangan nah tangan gitu kalau kaki apa bahasa Inggrisnya leg eh leg. Leg. leg ya leg kaki itu leg kalau foot itu telapak kaki ya kalau misalkan ini perut apa apa perut-perut perut-perut bahasa, <gulis> <gulis> bahasa Inggrisnya apa stomach stomach <gulis> kalau kepala kalau kepala apa Head. Head. Kalau leher? Leg. Salah, leher, leher. Salah. Kalau leg like mah kaki, ya. Leher apa? Aduh, udah lupa semua ya. Kemarin Mas udah ngajarin loh ya. masa udah lupa lagi. Itu di apa ya? Coba dilihat ininya. Apa? Uh, dilihat di Google nggak apa-apa, ya. Leher itu bahasa Inggrisnya neck, ya. Oke, coba perhatikan ini. They have got arms, mereka punya le, lengan. Ya lengan, lengan. itu lengan ya. Dan sometimes kadang-kadang Lex itu apa? Ka, kaki. Nah, bedanya Lex sama foot apa? Kalau foot itu pergelangan kaki. Eh, sorry, bukan pergelangan, sorry. Uh, telapak kaki. Foot itu telapak kaki ya, yang buat pakai sendal itu loh. Itu namanya foot. Kalau legs itu adalah dari mulai pangkal paha sampai sampai ini sampai apa sampai uh, tem, sampai ini apa sampai pergelangan kaki itu namanya leg nah, bedanya di situ ya leg itu kaki ya. jadi mereka itu punya lengan dan kaki yang Ken, Ken itu artinya apa kemarin? Di comister oh, Can itu artinya apa? Can. Can. Can. ini loh. Bisa. Nah, oke, okay. mereka uh, sorry. backup art and sometimes like that which can yang bisa make the robot move, yang bisa membuat robot itu berge bergerak. Move itu kata kerja ya, artinya apa? Ber Jalan ya. bergerak bukan berjalan. Move itu ber, bergerak. Kalau berjalan, apa? Jangan lupa semua ya, berjalan apa bahasa Inggrisnya? Ada walk, ya, walk. Kalau ini tuh, move, move apa tadi? Move apa tadi? Bergerak, bergerak. Tolong di ini ya, ada ya. Kalau kalian ini, nanti bahasa Inggrisnya enggak maju-maju. Kalian pelajari sendiri, karena kalau bahasa itu kan ini, apa berdasarkan apa? Berdasarkan latihan. Jadi, kalau kalian nanti bahasa Inggrisnya sama terus The dekat sensor mereka punya, send sensor, sensor itu sama. Bahasa Inggris sama, bahasa Indonesia sama. Artinya pendeteksi ya, sensor. The sensor, sensor, sensor itu help apa itu help. Tolong. Alp, berarti tolong. Kalau kata kerja berarti bagaimana? Me menolong. menolong. Kalo tolong Kalau tolong itu kata ininya. Kalau kata kerjanya menolong. Sensor-sensor itu ya, menolong robot untuk si. Si itu apa? Ayo, si itu apa? iya perempuan itu sih oh, kalau itu yang tulisannya S ya E eh, yang kayak gini yang ini loh SEL melihat nah, melihat melihat kalian tuh jangan-jangan ini jangan apa jangan takut salah the sensor hub the robot to see Sensor-sensor itu membantu robot itu untuk me melihat, jadi untuk melihat dan to know. No, itu mengetahui ya. No, itu artinya tahu. Saya tahu itu namanya no. Baca bagaimana ini? No, jadi bukan ke no ya, tapi no. Where things are, di mana benda-benda itu berada. The sensor, soal, sampan kamera. Sensor itu kadang berbentuk kamera. Oke, okay, perhatikan di sini ada ini ya, pertanyaan ya. Coba. Oke, okay, kita jawab bareng-bareng ya. Nomor satu ini ya. How many important parts have robots got? How many? Artinya apa, kemarin? So? berapa banyak banyak nah. so, Oke okay. berapa banyak bagian part itu apa bagi bagian. bagian bagian penting yang dimiliki oleh robot berapa banyak how many Oke okay. berarti kalau dibuat kalimat bagaimana robot punya tiga bagian penting Coba jawabnya pakai kalimat bagaimana robot Robot oh, mempunyai tiga bagian yang bahasa robot yang bagus, robot yang bagus, robot bagus, robot have important parts. Okay, bagus, gitu ya bagus, robot have bagus, important yang bagus, robot yang robot coba kalau ada pertanyaan mulai sekarang dibiasakan menjawabnya dengan dengan kalimat nanti kalau supaya bahasa inggris kalian bagus kalau ada pertanyaan itu jawabnya dengan kali kalimat jangan cuma tiga gitu aja nggak jadi jawabnya dengan dengan kalimat oke nomor dua sekarang kita jawab bareng bareng juga ya what tells the robot what to do nah, tells tadi apa Jangan lupa lagi. Tels tadi apa? Halo, Tels tadi apa? eh Tels artinya apa coba? Tels artinya apa? Ma? Me Memberita? Memberitahu? Tels itu memberitahu, ya. Ingat baik-baik ya, what tahu the robot what to do? apa yang memberitahu robot uh, tentang apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa? Apa? Coba dari bagian Sensor. Oke, okay, uh, sensor. Oke, okay. kalau Lanza jawabannya apa? Um dari sama sama. Oh, Lihat dari dilihat oh, dari oh, komputer tempat. program. Nah, komputer pro, komputer program. Pelatikan katanya ya. Mereka punya program komputer. This tell the robot what to what to do. Ini memberitahu robot apa yang mereka laku lakukan. Berarti jawabannya yang komputer Pro komputer program karena sensor itu membantu untuk melihat ya, jadi bukan bukan memberitahu ini apa yang mereka lakukan ya, jadi komputer program itu mirip otak ya. mirip otaknya otaknya robot sekarang coba ya jawabnya coba uh, saya saya ini uh, Sanza, nomor tiga saja coba dibaca soalnya What can make the robot move okay, apa apa yang bisa ya. robot laku menolong? menolong. apa yang membuat bergerak? nah, apa yang membuat robot bergerak? mau itu bergerak. tadi kan sudah ya. oke. siapanya oh. bagaimana? both arms and sometimes like which can make the robot move oke okay. jadi arms and legs juga jump arms and legs tangan dan kaki arms and legs bagus ya coba selanjutnya Ataya nomor 4 coba dibaca dulu soalnya coba nomor empat yuk dibaca soalnya, kata ya. Oke okay, mas, dibaca ya. What helps the robot know where things are? Apa yang membantu robot mengetahui gimana letak barang di sekitarnya? Kalau bahasa saya gitu. Kira-kira mana ya? Apa yang membantu? Oh ini ada naruh apa? Naruh ini di sini, naruh ini di sini. Kira-kira di mana? apa yang membantu itu? Apanya? Ataya halo? Oke kalau Ataya ini coba yang lain. Kenapa Mister? Oke okay, ya oh, apa? Apa Ataya halo? Apa? Ya, apanya, Kenapa apa? Mister? Ini loh jawabannya apa? Jawabannya apa? Nomor empat jawabannya apa? What What helps? Mas Bakti tadi udah bantu kan? What helps? Apa yang membantu robot mengetahui benda-benda di sekitarnya? Jawabnya apa? Sensor Sensor coba buat buat kalimat. Coba, jangan sensor kita gitu aja. Sensor membantu robot untuk melihat, gitu aja. Coba, gimana? Ata yang nggak pintar bahasa Inggris, belum tahu semuanya. Tuh, di sini nggak bisa semua, Ata ya. Kalau bisa nggak ada di sini, toh. Ya, dia nyoba, toh. Coba, pelan-pelan. Oh, saya sudah hadir. Oh, iya, ya, ya siap-siap ya. Coba. Tuh. Bentar ya. Bentar. Uh... Sensor. Help. Sensor help help the robot to the robot to C, to and the clock. No, no bacanya no. Jangan terno, no, no where where in R, R udah titik, udah. Nah, kayak gitu ya ke kayak gitu ya. Ya, benar didik sama atan sudah hadir ya. Oke, nanti sebentar ya. Oke. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau ada per, ada pertanyaan, pertanyaan sekali. Oke, sebentar ya. Uh, ya, jadi ini, jadi kalau ada pertanyaan ada pertanyaan, itu coba jawab dengan, ya, cobalah jawab dengan apa? Dengan eh, kalimat. Coba jawab dengan kali kalimat. Jadi kalimat. jangan jangan cuma Sensor, move, tri, jangan kayak gitu. Jawabnya dengan kali kalimat supaya bahasa kali bahasa Inggris kalian itu bagus. Nah, kalau misalkan ada alasan, Mas Gepi saya masih belum bisa. Nah, ini di sini belajar semua, nggak ada yang belum belum ada yang apa belum ada yang pinter, masih belajar. Makanya ada di sini ya. Kalau udah pinter ya nggak ada di kelas ini dok. Jadi jangan jangan takut salah. Makanya diingat baik-baik. Nah, bahasa Inggris itu fungsinya mengingat baik-baik. Susunan katanya sama, kosa katanya. Nah, makanya Mas Bakti kemarin bilang kan, coba hafalkan eh, ya. Ini aja apa yang kata kerja sehari-hari, ha, nggak usah yang repot-repot, bangun tidur itu apa, minum itu apa, bicara itu apa, mendengar itu apa, dan seterusnya. Jadi belajar kosa kata yang ini, apa kosa kata yang dasar yang sifatnya sehari-hari. Ha, Oke, okay. okay. nah ada adik. Ya. Coba kita akan baca ya, ini ya. Nah, ini uh, mirip seperti ini ya. Apa yang kita sudah, sudah pelajari beberapa waktu yang lalu yaitu menceritakan peristiwa masa-masa lalu atau sesuatu yang sudah ter, terjadi masa lalu. Itu bisa kemarin, bisa, bisa dua minggu yang lalu, bisa dua bulan yang lalu. gitu atau nah. tahun lalu nah, dan seterusnya 10 tahun yang lalu pun juga boleh coba uh, saya mas berarti ini deh uh, temen yang lain baca dulu deh uh, Didik coba Didik silahkan Didik baca ya ya yeah, Mister coba dibaca ya shopping trip last Wednesday Alex went shopping with His mother. At they went to town by bus, and had a burger in coffee. Burger, burger, burger, burger in coffee before they went to the shop. Alex want to buy a new be bike for his your sister jill it was her birthday on Friday. the name of the toy shop was pet toys they toys. Pit toys. Pit toys. Itu namanya. Toys. Toys. they jill and now red bike and took it home on the bus bus bus on the bus oh, katrok banget ya bus itu bahasa bahasa Indonesia bus gitu ya oke okay. bus. nah, bilangnya busway atau busway busway busway itu dari kata bus itu loh ya jadi kalau bus itu bahasa bahasa Jawa ya bus itu bahasa bahasa Indonesia nya sama bus oke okay. yeah. coba ya kita baik-baik ya perhatikan last Wednesday ya, kemarin Jumat uh, kemarin, Rahu, maaf, kemarin Rabu ah ya, kemarin Rabu Alex Lex, pergi pergi shopping shopping pergi. shopping itu apa berbelanja okay, with his mother pet dengan ibunya namanya siapa nama ibunya hmm. ibunya itu Telo di sebelahnya, itu loh. last wednesday, alex went shopping, alex pergi belanja dengan ibunya, koma, pet. Berarti ibunya namanya adalah pet. Okay. Pet, okay, good, Selanjutnya ya coba, eh, uh, ataya coba baca selanjutnya, eh, apa coba perhatikan ya? Ini artinya bagaimana? Ataya dewan apa mereka? When itu apa mereka? mereka? Apa oh. Ke? Tahun itu apa? Tahun apa? Mereka pergi ke Tahun itu apa? Ke, ke kota Ke kota Ke kota Dengan Dengan bus Dengan bus Bus, bilangnya pas bukan bus, bus. Dan had a burger makan makan And, uh, hamburger di di kafe di kafe sebelum sebelum mereka pergi ke ke toko sebelum mereka pergi ke toko. Oke, okay, Fataya, uh, jarinya enggak <tuk> terus ya. Oke, Fataya. Uh, halo, Ataya. Ataya, halo. Ataya. A apa videonya dimatikan aja, Ataya? Apa eh uh, uh, putus-putus aja, Ataya. Ataya. Sebelum uh, pergi. Ya. Uh, tidak ya ada ya jadi ya ya ya jaringan kamu itu putus putus maka maka videonya itu aja enggak videonya dimatiin nggak apa apa ya Video, apa kameranya dimatikan nggak apa apa tinggal audio aja Aku putus putus soalnya ya oke lanjut ya oke lanjut ya sekarang gilirannya uh, ini apa Fatan jawab Fatan yuk Alex, Loh, so. ya mama, mama, mama, mama, mama, yang Alex. Ma yang mana so. Alex mama, perhatikan kalau dibaca mama, toh, Alex mama, Alex, mama, mama, mama, mama, one mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Oke, okay, Alex coba ulang lagi kataan ayo enggak kedengaran. Alex. Alex. Mom, one set two by. Three two A new bike. A new bike. Cost is young. Younger. Young go sister. Sister chill. Chill. Ah, coba diulang lagi yuk. Alex coba. Alex. Mum, mam, mam, mam, mau watos to buy a new bicycle for his sister. Oke, okay. nah, coba ya. Ini baik ya, bukan cycle Ini bacanya baik. Gitu aja nggak usah bicycle. Coba. Alex, mam itu artinya apa? Alex, mam artinya apa? Alex, mam artinya apa ya? Mam itu apa sih? Mam itu, kalau uh, kalau manggil gurunya bagaimana di kelas? Uh, kalau bahasa Inggris, mam gitu kan, manjunya? Mam itu artinya I ibu. Mam itu ibu, singkatan dari ma mother. Mom, Alex, mam ya, ibunya, A, ah. ibunya Alex, ya, jadi ibunya Alex, bukan ibunya siapa-siapa. Ibunya Alex, wanted, nah, wanted ini. 12, wanted. 2, uh, 2, bagus, atau 12, bagus. 12, 12, bagus. 12, 12, bagus. 12, want that one bukan when one. one one one itu artinya apa ya ada yang tahu nggak I want food wanita artinya apa in ingin ingin buat itu ingin atau ingin. mau ya, ingin atau mau ya coba Alex mam ibunya Alex ingin membeli sepeda baru untuk his younger sister artinya apa his younger sister untuk pakaknya masa papanya younger sister-sister itu apa sih yang lain bisa Saudara boleh berarti ya? saudara-saudara berarti kalau younger itu apa, younger itu apa? dari kata, kata iam. Iam yang muda bagus younger itu artinya berarti younger sister itu berarti ah adik, peremp, adik perempuan nah, yang ger itu artinya dari kata yang yang itu artinya apa kemarin udah belajar loh artinya apa yang muda, muda. muda berarti yang younger itu artinya apa lebih yang. lebih lebih, lebih muda inget ya kemarin tambahin rr er, er itu ya younger ya. kemudian ada Luger. ada longer dari kata apa dari kata long longer jadi artinya apa ada juga bigger juga. nah ada longer bagus ada bigger bagus ah uh, katak halo halo ah itu ada suara apa ya so kok ya oh hujan tel Oh ya, coba deh, coba agak masuk ke rumah gitu. Suaranya agak agak ini, agak keras gitu ya. Nah, udah-udah, udah nggak udah, udah kedengar. Nah, longer, ada apa lagi? Coba selain ini, ada younger, ada longer, ada bigger, apa lagi? Taller. Ah, toler, bagus artinya apa? Toler saja lebih tinggi. Nah, lebih tinggi kalau lebih pendek, apa yang lain juga? Teman-teman, kalau teman starter, bagus ya. Shorter dan seterusnya ya, itu ya. Jadi, kalau ada R, itu artinya le, lebih ada kata sifat, ketambahan R itu artinya le, lebih, lebih apa gitu ya? Lebih panjang, lebih pendek, lebih kurus, lebih gemuk, dan sebagainya. Oke. Okay. It was her birthday on Friday. Artinya bagaimana, teman-teman? It was her birthday on Friday. Masih, Bu. It was her birthday, ya, birthday on Friday. Ulang tahunnya di, ad, di hari? Jumat. Nah, ulang tahunnya di hari Jum, Jumat. Jumat. Oke, okay. the name of the toy shop. Ya. Itu suara apa ya kok ada ini? Blodet, blodet. The, the name of the toy shop. Sebentar ya, Tay ya. Mas Bati ya. Karena suaranya masuk ya. Sebentar. The name of the toy shop was Pete's toys. Coba, perhatikan adik-adik ya semuanya. The name of the toy shop was Pete's toys. Coba. Uh, ini uh, apa uh, Sanza coba artinya apa ya the names of the toy shop was it toy kau apa jangan takut salah nah name itu apa uh, Sanza name uh, nama nama name itu nama berarti nama of itu da dari Nama dari, dari toko mainan namanya apa? Pet Petes Pitch. Toys. Peach. Peach Toys. Peach itu nama nama orang, jadi nggak bisa dibaca PT. Peach Toys artinya toko milik toko milik toko miliknya ini. Toko miliknya Pitch. mainan miliknya Peach gitu ya. Pete itu singkatan dari nama Peter. Peter itu disingkat jadi Pete. Ini nama, nama bule ya. Lanjut ya. They, as, they bought. Ya, coba ini bareng-bareng ya. Karena sudah semua. They bought Jill a new red bike and took it home on the bus. Coba. Artinya bagaimana ya? Depo, kita, yeah. Masa kita, Me, mereka, mereka membeli, Belikan, ya, membelikan, membelikan sepeda merah baru, membelikan siapa ini? Membelikan siapa? Gil. gil, nah, membelikan cil, ya, membelikan cil sepeda. Merah oh, baru. baru. Ya, sepeda merah baru dan Tukit Home. Apa itu Tukit Home? No? Membawanya, pu? Pulang. Nah, membawanya pulang. Ya. Membawanya pulang. On the bus. Artinya apa? Di? Di dalam bus. Nah, membalanya di dalam bus gitu ya jadi dibawa pulang ke ini apa menggunakan itu oke okay, teman-teman ya nah ini ada-ada ya coba nah kita jawab bareng-bareng ya pertanyaan ini ya Alex and his mother went shopping last Wednesday. Alex dan his mother, mom itu berarti nama lain dari ma, mother ya under, wet, uh, shopping, last, wet, Wednesday. Coba. Nomor 2 they eat titik-titik in a cafe. Makan apa ya? Burger. Makan hamburger. Oke, okay, burger gitu aja, nggak usah hamburger. They eat a burger. Jadi jawabannya itu ada e-nya. A, a burger. A burger. A burger. A burger, maksudnya itu sah. Sebuah atau sepotong ya, sepotong burger gitu. Oke, kemudian nomor tiga: Jill is Alex. Jill Yang, yang... ger apa? Yang ger apa? Yang berarti muda. Yang muda iya maksudnya yang ger itu yang ger apanya? Yang ger kurang kalimatnya: Jill is Alex. Jill adalah apanya Alex Young sister nah younger sister kalau cuma younger itu enggak masuk akal ya karena younger itu lebih muda berarti younger sis younger sister artinya adik-adik-adik bagus merupakan coba they bought Jill apa yang mereka belikan tadi sepeda merah red bike red bike new red uh, new red red bike ya. sepeda we, baru warna me warna uh -huh. merah Oke okay, kemudian lanjut nomor 5 on Friday ya, di hari Jumat it was titik-titik birthday siapa yang ulang tahun di hari Alex ini? Alex Alex apa Jill yang ulang tahun tuh Jill atau Alexi iya Jil, yang ulang tahun kan adiknya dong, bukan Alex, oh, Alex. Yeah. Jil, nah, perhatikan ya, Jil, nah, ulang tahun juga adiknya bukan, bukan, apa, bukan si, apa, bukan si, si, apa, si, uh, si Alex, ya masa Alex dia, ulang tahun beli, jadi adik buat dia sendiri dong kalau kayak gitu, yeah. nomor 6, Jil Spike was, apa, Jil Spike was, Apa artinya "apa mister"? Nah, baik itu artinya apa? Sepeda, sepeda berarti sepedanya jil. Kemarin sudah diajarin Mas Bakti ya. Kalau ada koma pemakaian, iya. berarti kepemilikan ke jil. Baik berarti sepedanya jil. Kalau misalkan sepeda ada jil. Jil. ada kayak gini misalkan. coba perhatikan kolom chat ya. Ada tulisan kayak gitu: "Rahmat phone Rahmat phone Artinya apa? "Handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, Rahmat, Rahmat. handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, handphone, kayak ya gini, Jonis. Uh, artinya apa ini? Jonis, mother artinya apa? ibunya ibunya joni ibunya nah, ibu joni nah, mamanya joni atau ibunya joni nah kayak gitu maksudnya jadi kalau ada koma gitu ya berarti ibu milik gitu ya Pemilik gak cil pak X ya berarti sepedanya. sepedanya jil Was kira-kira itu untuk apa? Sepedanya itu untuk apa ya? Tadi ya, dibeli. Kedang. Dibelikan untuk adiknya titik-titik sebagai ulang tahun apa? Kayaknya. Sebagai hadiah. Hadiah. hadiah. Okay. bagus hadiah bahasa Inggrisnya apa sekarang? surprise. Hmm. Surprise, itu kejutan. Oh, surprise itu hadiah apa? Surprise itu kejutan. Kalau kalian, misalkan orang tua kalian ngajak ngomong dapat surprise itu artinya bukan dapat hadiah tapi dapat dapat kejutan gitu loh. Itu makanya orang tua kalian itu salah kalau kayak gitu. Bukan eh, bukan ini dapat apa hadiah tapi dapat keju kejutan. Surprise itu artinya keju kejutan. Hadiah apa berarti? Ada yang tahu enggak? Hmm. nggak? Ada yang tahu? Okay. Apa, Mister? Itu bacanya gimana? Gift. Ya, gift itu artinya hadiah. Gift itu hadiah, ya ingat teman-teman ya. Kalau kalian yang kayak gini misalkan sama orang tua kalian atau saudara kalian Bilangnya gini, surprise itu berarti bukan, bukan media tapi kalian dapat keju, kejutan Kejutan kejutan kalau surprise itu kejutan Jadi kalau misalkan orang tua kalian salah eh, bilang, bu bukan surprise tapi tapi give gitu ya. ma, ma, papa itu bukan surprise tapi give ya, Karena surprise itu artinya give. keju Kejutan, oke. Nah, oke. Sekarang lanjut ya. Ada -ada ya? Eh, ya teman-teman. Kemarin, uh, Didi udah selesai tulisannya sama Sanja yang mengarangnya. Uh, sud sudah, sudah. Okay. Oke, coba ya. Sudah, coba ya. Uh, ini ya, apa di, dikirim ke siapa ini, Mbak Surya? Halo, halo. olah mbak sri mbak gina mbak gina oh mbak gina oh, ya oke coba dikirim di grup ya didi sama teman-teman sanja didi yang sudah dikirim ke, ke mbak gina ya coba baik mister nanti mbak gina apa supaya me apa menayangkan di layar baik mister Oke, okay. uh, sebentar ya, Oke, okay. sambil nunggu dulu ya, silahkan kalian kirim, nah, ini kemarin sudah diajarkan, tapi Mas Baktu keluar lagi ya, uh, ini review aja. Oke, okay, ade adik adek ya. Yeah. Uh, tadi kalau lebih panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Lebih panjang. Halo? Longer. Longer bagus. Kalau lebih besar apa? Bigger. Bigger. Bigger. Uh, kalau lebih ini lebih penting bagaimana? Lebih penting. Ayo gimana? Penting itu bahasa Inggrisnya apa? Import, important. Nah, kemarin sudah loh. Kalian tuh sering lupa-lupa gitu loh. Important, important, ya. Berarti kalau lebih penting bagaimana? Important, important, girl. Salah. Jawabnya adalah more import important. Nah kemarin ini sudah pernah ya, coba perhatikan baik-baik ada-deh -ada ya. Kemarin ini sudah pernah. Ini Mas Bakti ulang lagi. Kalau kata sifat itu ya cuma satu si syllable, syllable itu maksudnya satu suku kata itu ditambahin r. Tapi kalau dia lebih dari satu suku kata maka pakainya bukan r tapi apa? Apa ini? more more, more. Nah, Jadi kalau ada kata sifat yang lebih dari satu suku kata itu menggunakan more jangan pakai pakai er ya. sekarang ya kalau misalkan ini kalau misalkan ini Apa itu uh, chip artinya apa chip artinya apa dulu murah murah bagus kalau lebih murah berarti bagaimana bahasa tinggii lebih murah bagaimana? Ah, uh, cheaper. Ah, cheaper, bagus, cheaper karena kenapa kok dia boleh pakai er karena karena yang depan ini satu suku satu suku kata. Satu, satu kata. Jadi suku katanya itu maksudnya bukan hurufnya ya, tapi dari bu bunyinya. Bacanya bagaimana ini? yang ini, yang chip gitu, berarti kan satu bunyi kan, chip sekali ngomong kan, nah, makanya boleh, boleh pakai, boleh pakai er, ya. tapi kalau kayak gini, artinya apa? Mahal. mahal, expensive itu mahal, bagus. Berarti kalau lebih mahal. More expensive. more expand, more expensive. Jadi tidak boleh pakai, tidak boleh pakai r er, karena dia lebih dari satu suku, suku kata. Suku kata itu patokannya itu bukan apa, bukan hurufnya, tapi bu bunyinya. Nah, kalau dia cuma sekali bunyi, big, long, chip, nah, itu kan satu kali bunyi kan, big, long, nah, big, long, chip dan sebagainya itu kan satu sekali bunyi kan. Kayak gini ya, oke. Okay. Oh ini Didi ya, oke okay, nanti ya sebentar ya Didi ya. Oke, okay. uh, juga ya ditunggu ya. Kalau nggak bisa ini berarti ditunggu. Pokoknya ditunggu Mas Bakti. Jadinya kapan tetap ditunggu karena ini tugas kalian. Ya. Harus sama bundanya, Mister. Oh Sanza sudah bikin. dan Oke okay, ya, oke okay, kalau sudah bikin nanti ya. Uh, Oh, saja buat, buat pertemuan minggu depan aja ya, punya saja ya. Oke, okay, nanti, nanti dikoreksinya, ini, satu-satu, gitu ya. Satu-satu Oke, nah gini ya, teman-teman ya. Ini namanya adalah uh, komparatif, artinya untuk membahas, membandingkan. Komparatif. Jadi, misalkan, apa buku saya lebih mahal daripada bukumu. Apa... Uh, rumah saya lebih besar dari rumahmu dan sebagainya jadi ini untuk membandingkan jadi misalkan kalau ada kalimat uh, apa itu sepeda saya lebih besar daripada sepedamu bahasa Inggrisnya bagaimana the my, bike my bank, sepeda saya my my bike, my bike then is ada isnya. is is Is lebih apa, Mister? Lebih lebih besar. The uh, bigger is bigger gitu aja. Is, is bigger. bigger than, then ada thenya. Then your then your bike. Nah, my bike is bigger than your. Your bike, sepeda saya itu lebih besar daripada sepeda sepedamu. My bike, my bike is bigger than, than your bike. Jadi kayak gini ya membandingkan. Nah, kenapa kok harus pakai to be? Ya, karena kalimat ini perhatikan, ini ada kata kerjanya enggak, teman-teman? Ada kata kerjanya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kalimatnya apa? Kalau nggak ada kata kerjanya itu disebut kalimat apa? Nominal. Nah kalimat nominal. Kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya maka pinjam dari tuh. be. Nah, jadi to be itu untuk mengisi kekosongan kata ker, kata kerja. Karena Entah. dalam bahasa Inggris ya yang namanya kalimat itu wajib mengandung apa? Subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat, atau subjek dan verb, objek, verb, oke, objek. oke, verb, bukan objek, objek mah enggak ada, enggak apa-apa, oke, okay. more important, nah, berarti kalau kayak gini ya, kalimatnya ya, nah, jadi kayak gini ya, intinya, be-nya itu ngikutin sub, subjeknya, kalau misalkan sepedanya itu ada, ada banyak, ini diganti apa? My patch jadi patchnya itu ada banyak, kira-kira tubuhnya diganti apa? Ada yang berubah nggak? M masa M jauh lah, nggak mungkin kalau M. M kan pasangannya I, R, R bagus ya? R karena kalau dia... Oh, yeah. nah, apa? karena jumlahnya lebih karena satu. jumlahnya lebih dari satu karena ya kenapa kok dia ini ya adek-adek karena my bikes itu kata gantinya adalah day kata gantinya itu day mas berarti sudah jelaskan ini dulu ya bikes itu dia kenapa ini karena kata gantinya day tapi kalau dia cuma satu berarti kata gantinya itu apa it nah, is it. It. It. it kalau it pakai pakai is Yes. Ini, my bike is. Tapi kalau my bike apa? are Ingat are. itu baik-baik ya. Ingat itu baik-baik Jadi yang jelas subjek uh, kata kerja atau to be itu mengikuti sub, subjeknya Jadi nggak nggak bisa asal pilih. Misalkan my bike am bigger than your bike ya nggak boleh. Karena penggunaan to be itu ada ada aturannya. Gitu ya. Jadi ngikut Input ininya, subjeknya, pasangannya apa? Jadi, ada pasangannya. Ingat, baik-baik ya. Kemarin sudah, loh ya. Coba di ada-ada videonya, silahkan ditonton lagi. Soalnya nanti kalau ngulang terus lama, nanti kalian nggak, nggak ini materinya nggak nambah-nambah. Jadi ngulang terus. Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya komparatif. Nah, materi kita hari ini itu adalah superlatif. Ini sudah, jadi Mas Bakti tinggal mengulang saja. buktinya saja masih ingat ya, walaupun... apa, apa, walaupun agak-agak terbatas bata tapi ingatannya masih bagus Nah kita akan belajar superlatif. Nah, Adik-adik, kalau komparatif itu artinya le lebih ya, jadi lebih dia membandingkan benda satu dengan benda yang yang lainnya jadi, misalkan laptop saya dengan laptopnya uh, Sanja misalkan atau HP saya dengan HP-nya Didi nah, seperti itu komparatif itu membanding membandingkan benda satu dengan benda yang lain nah kalau superlatif itu membandingkan benda satu dengan, ben, apa, dengan benda secara umum, secara kolektif, sebenarnya gini ya: rumah saya paling tinggi, paling tinggi di kampung. Oke, perhatikan. Rumah saya paling tinggi di kampung saya. Kira-kira dia membandingkan atau tidak? Membandingkan. membandingkan. Atau tidak? Ya, membandingkan. Tapi membandingkannya itu tidak rumah saya dengan rumah satu orang lain. Tidak. Membandingkannya bukan. itu rumah saya dengan satu, satu, kampung. Uh, satu kampung. gitu loh. Jadi saat semuanya dibandingkan. Jadi membandingkannya itu bukan cuma punya saya sama punyamu, tapi membandingkannya itu punya saya sama satu satu kampung, kampung. jadi membandingannya secara kolek, kolektif. Uh. Nah, kalau kayak menggunakan paling, nah, adik-adik perhatikan bahasa Inggrisnya: "My house is". kira-kira nah, pakainya apa ya? Kalau paling masih inget enggak? Kalau ini kan pakainya er, ada R, er, ada more. Nah, kalau ini pakainya apa ya? Kemarin ada adik, adik masih ingat. Patan apa padan? Masih enggak Patan? Kalau yang paling besar, paling tinggi itu kemarin apa ya padan ya? Paling tinggi tekan to toler. Paling kalau lebih lebih tinggi ya toler, tapi kalau paling tinggi ya, apa? Toles. Oles bagus. My house is mm. the tallest. Nah, bukan taller tapi to, tallest, to, tallest. Jadi pakainya itu tidak er, tapi apa? Es, uh. est. Ya, jadi tidak pakai r er, tapi es, est. Est. Ini sudah dulu ya. Kalau misalkan ini berarti kalian dulu nggak memperhatikan. My house is the tallest. Ya. House It in the in sorry in my in my village di kampung di kampung saya. Village. Oke perhatikan ini ya. My house is the tallest in my my village. village. Jadi dia ini ada est-nya jadi tidak pakai ERT tapi pakainya e est. Nah kalau di komparatif itu kan ada dan ya ada dan artinya apa dari Daripada. Nah, dan artinya daripada, bagus. My bike, my bikes are bigger than your bike. Jadi sepeda-sepeda saya lebih besar daripada sepedamu. Tapi kalau ini, kalau superlatif itu tidak pakai dan ya, karena dia tidak membandingkan benda satu dengan benda yang lain. Like. Ya. Jadi nggak perlu pakai dan. Kalau pakai dan malah salah. Misalkan my house is tallest than your house, boleh. Mm -hmm. ya. Tapi tidak pakai, dan pakainya apa ini? The. the the jadi harus ada the nya contoh. Misalkan jangan gini. My sister is the shortest student Artinya apa? adik perempuan saya lebih bukan lebih paling bukan. muda kok muda sih jauh banget short itu apa sih pendek short itu pendek berarti kalau paling pendek paling adik, kan? sa adik saya paling pendek siswi paling pendek Paling pendek. Nah, jadi yeah. intinya pakai EST, kemudian apa? Menggunakan the. Yeah. Menggunakan the itu wajib. It is a must. Kalau dalam bahasa Inggris itu it itu artinya wajib. The shortest student. Nah, kayak gini ya. Jadi, nah, kalau misalkan dia kayak gini, misalkan this uh, this laptop, it, uh, this ini deh. Is, baik. Uh, right. Titik-titik. Mahal tuh bahasa Inggrisnya apa? Expensive. Bagus, expensive. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Uh, sepeda ini paling mahal. Sepeda-sepeda ini paling mahal. Jadi mungkin dia pedanya itu beli banyak, uh, mahal semua. Ngomongnya bagaimana? Okay, This box. This bike. Tubinya apa? Tubinya apa ini berarti? Tubinya apa? This atau R? Tubinya are. apa? R bagus ya. This by R. R. Apa? Expensive. Apa? Ya paling ini paling mahal. Ini ada palingnya ini loh. R. Expensive, expensives boleh nggak? enggak Enggak boleh, ekspresif yang enggak boleh, karena dia lebih dari satu suku, suku kata. Terus, pakainya apa? Kalau yang atas ini kan pakainya mori, bukan pakainya more. Kalau yang ini, pakainya apa? Coba diingat baik-baik, ini dulu sudah ya. Coba diingat baik-baik, kalau ada catatan, silakan dibuka. pakainya apa di di mos bukan mor tapi mos di mos mos nah, masa lupa sih kemarin sudah lo ya ingat baik-baik lo nah, ingat ya kalau ada ada ini itu pakainya kalau dia lebih dari satu uh, suku kata itu tidak menggunakan es tapi menggunakan mos mirip seperti mor aturan mor cuma kalau mor itu untuk membanding Membandingkan untuk okay. lebih gitu ya lebih. Tapi kalau paling itu pakainya most, most. Nah, seperti ini ya most expensive. Nah sekarang coba latihan ya. Sudah di. Hmm. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oke okay, ya uh, satu lagi apa ya Oke, perhatikan di sini ya, paling paling ramah gitu aja. Oke, silakan tadi adek dicari ya, Mas Bakti kasih waktu dua menit, coba dicari kata-kata yang nggak bisa. Nah, coba bahasa Inggrisnya apa? Oke, langsung aja deh, udah sore deh ya, langsung aja kita kerjakan bareng-bareng ya. Itu yang buku um jatuh ya di bawah ya. Oke, okay. rumah ini paling kecil. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Rumah ini paling kecil. Sanja coba, ayo Sanja. This house. Bagus. The eh this house uh, uh, is small. Oke, okay, sebentar eh uh, Ataya, ini Sanja dulu ya. Nanti Ataya nomor 2 ya. Silakan. Uh, Sanja dulu, ayo. This house The small this house is ada tubinya perhatikan ini is, kalimat kalimat nominal enggak ada kata kerjanya jadi harus pakai harus pakai tubi is this house oke okay. this house is is what Eh, kecil tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Kecil? Small. Small, berarti kalau paling kecil bagaimana? Mm. Small itu berapa suku kata gitu aja kok repot? Small itu berapa suku Satu. kata? Satu. Satu, berarti boleh pakai S enggak belakangnya? Boleh. Boleh, nah udah kok repot. Coba, itu bagaimana? This, this house yes. is small. The smallest, ada D-nya. Berarti kan, the smallest, the shortest, bukan ada D-nya, kan? Gimana tadi, Sansa, ayo? This house is the smallest. Nah, this house is the the smallest. Bagus ya. This house, ya, rumah ini, is the smallest. This house is the smallest. Ingat ya, kalau pakai S, ya, yang jelas itu harus pakai pakai the. Ini harus wajib ya, harus ada, nggak boleh nggak ada. Jadi nggak boleh this house is smallest itu nggak boleh. Harus this house is the smallest. Ada the-nya, ya. Oke, lanjut. Ataya, nomor nomor dua, Ataya. Iya, Mister coba nomor dua yuk yang bawah itu adik saya paling nakal kira ya, kira bahasa Inggrisnya bagaimana my sister oke okay. is ter eh apa um, ini ini kalimat verbal atau nominal atau ya tubinya apa eh um, sister sister itu kata gantinya apa di atau si atau de atau you kata gantinya apa enggak tahu mister enggak tahu ya kata gant... kalau dia perempuan tuh apa bahasa Inggris si-si kalau si pasangan tubinya apa enggak tahu enggak tahu ya oke okay. my sister pasangannya apa teman-teman ada yang pengen ngasih tahu masih tuh is ar is is oke okay. ataya dihafalkan ya buat buat ngejar teman-temannya di sini ya kalau i pasangannya apa eh i pasangannya apa my no i kok my m m i am you r d are okay. we are are sih. is She? is it is Nah sekarang mas bagi tanya my sister itu kata gantinya apa sister orang satu is. orang satu perempuan kata gantinya apa She ya kata gantinya itu she makanya pasangannya Is. Jadi kata ganti itu kayak gitu. Nah ini balik lagi ke materi pertama ya. Jadi kayak gitu ya. My sister, ya. My sister is paling nakal. Nah, mas Bhakti tanya dulu. Nakal itu bahasa Inggrisnya apa? Naughty. Nakal itu bahasa Inggrisnya apa? Naughty. Oke selain noti apa ada yang tahu enggak? Hm, tak tahu Mister. Ya saya Mas Bakti nanya yang lain. Si kira yang lain tahu gitu loh. Nakal itu selain selain ini apa? Selain, selain, selain apa, selain noti apa? Hmm. <t treasure True> sayang suaranya masuk ke sini ya kalau mau nyanyi dulu ya iya uh, mister my sister noti oke okay, pakai noti aja so, walaupun noti ini sebenarnya agak ini ya agak apa konteksnya itu agak aneh. my sister no titik-titik noti berarti paling nakal bagaimana hmm. my sister is the most like the most no the most noti bagus the most, the naughty. most naughty. Kayak gitu ya oke apa ya uh, ini ya hafal hafal basic dulu ya sub apa sub, uh, to be pasangannya tubi be apa kata kerja dan sebagainya ya apalkan itu dulu ya Iya, udah ditulis di buku. Ya terus kenapa tadi kok bingung? Tinggal dibuka aja kan orang Mas Bakti kamu buka buka buku juga Mas Bakti enggak apa-apa kok. Makanya kalau dicatat itu diingat baik-baik gitu. Kuncinya kayak gitu ya. Iya, mister. Oke, okay, good ya. Nah, sekarang ini uh, uh, apa? Uh, ini Didi, silakan. Orang tua saya paling ramah. Bagaimana? My parents. Terus, my parents My parents yeah, My parents My parents My parents ATS-nya atau? Iya yeah, Is Masa is pasangannya? Are. Are. Nah, My parents are kan dua-duanya My atau? parents R. Okay, R. R. Paling ramah Ramah itu bahasa Inggrisnya apa? Coba ada yang tahu enggak? Teman-teman yang lain Selain, -selain ini Kalau teman-teman yang lain mungkin tahu bisa bantu Ramah itu bahasa Inggrisnya apa? Friendly Friendly, friendly. Itu, friendly, friendly. itu bersahabat Friendly itu bersahabat, bukan ramah Enggak cocok kalau di sini. Hmm. Sudah punya kamus tidak kan? Bisa. Kemarin sudah Mas Bakti ini kan, apa suruh antisipasi kamus kan? Kalau ada ini ya, seorang dipakai ya. Jadi ini buat kesak kata kalian. Kalau Mas Bakti ngasih tahu kata terus, nanti apa kalian tidak belajar mandiri. Gitu. Jadi kalau kalau ada kata yang susah tuh langsung cari di kamus. Ramah itu bahasa Inggrisnya adalah kind, kind itu artinya kind. ramah. Kalau friendly itu artinya per, bersahabat, jadi bukan ramah, jadi bersahabat. Ya. Jadi kayak hewan itu, hewan itu friendly karena hewan itu bisa diajak. Hewan ini ya, hewan hewan peliharaan itu friendly, bukan kind. Kalau kind itu baik hati, ramah itu kind. Nah sekarang, orang tua saja, orang tua saya paling ramah, bagaimana? Paling ramah, my parents are the the most kind. Kind bacanya, bukan kin, kind. Kind. Okay. My parents are the most kind. Okay, Mas Bakti tadi bilang kan, teman-teman, ini satu suku kata atau lebih dari suku kata? lebih masa lebih satu suku kata sekali-sekali sebut loh satu-satu berarti pakainya kinders atau most kind most kind aduh kalau ini satu suku kata kan berarti kain kain just kinders uh, Didi, Didi, paham kan masuknya satu suku kata? Tahu. Satu suku kata itu maksudnya? Apa, mister? Satu suku kata itu maksudnya bagaimana? Satu sebutan. Satu sebutan, bagus sekali. Sekali pengucapan. Nah, kain itu sekali pengucapan enggak? Kain. Sekali. Nah, sekali. Tadi kenapa bilang enggak? Nah, makanya, jadi... Perhatikan baik-baik ya. My parents are the kindest. Oke, okay. seperti ini ya. Jadi ingat kindest depannya harus pakai apa ini? The. Harus, enggak boleh enggak? Ya. harus wajib. Nanti nanti besok apa pertemuan selanjutnya latihan ini lagi. Jadi pelajari kalau salah berarti nanti jangan salahkan Mas Berkti ya ini sudah lebih dari dua kali belajar ini. belajar kemudian uh, Fatan yuk, terakhir aku tahu ya terakhir yuk, Fatan HP saya paling besar Ayo HP saya paling besar bagaimana? my phone my phone, bagus if bagus, is The biggest. The biggest. Oke, okay, my phone is the biggest. My phone is the biggest. HP saya paling paling besar. Nah, sekarang ya, teman-teman, okay, ini sudah benar. Coba, kalau bagus, ada kata bagus, ya. Kalau lebih bagus, bahasa Inggrisnya bagaimana? lebih bagus-bagus itu bahasa Inggrisnya apa good. good lebih bagus bahasa Inggrisnya bagaimana ini sudah loh ya kemarin dulu mas Doki sudah agak ini cuma ngecek aja bagus Goodness. Oke okay. lebih-lebih bagus bukan ini Oke. Okay. Jadi kalian kemarin kayak ini ya. Teman-teman, kalau good itu bentuknya ire, irregular. Kalau kalian ngomong guder adik-adik, itu nanti diketawain sama guru kalian. Bukan guder tapi better. Ini bentuk yang tidak tidak wajar. Jadi kalau lebih bagus itu bukan guder tapi apa? Better. Nah, better. Terus kalau paling bagus Paling bagus, enggak ada gudes, yang jelas enggak ada gudes. Ini bentuk yang tidak, tidak teratur. Mas Bakti dulu pernah jelaskan. Halo, paling bagus apa adek-adek? Halo, adek-adek? Paling bagus apa? Coba dibuka catatannya. The best. Nah, the best. Bagus. Ini ya. Jadi nggak ada goodes nggak ada gooder nggak ada gudes nggak ada gudes kalau kalian ngomong kayak gitu diketawain sama guru kalian nggak ada Terus kemudian kalau buruk buruk itu bahasa inggrisnya apa bad buruk itu bahasa inggrisnya bad atau bad. jelek nah sekarang pal, lep, uh, sorry lebih jelek bahasa inggrisnya apa lebih jelek ada yang tahu ugly oh, lebih jelek, uglier, lebih buruk. Kalau ugly itu, kalau ugly itu jelek. Masnya ini buruk, bukan jelek. Sorry, saya ganti ya. Mas berarti salah lagi. Worse. Oke, okay, worse. Oke. Okay. Nah, berarti kalau paling buruk. Paling, paling buruk yang lain juga loh selain Didi loh gimana Pak Tan? worse worse tulisannya bagaimana? Oke, okay, good ya nah adek adik yang atas ini dibacanya worse jadi e uh matinya itu kayak kayak bablas gitu ya worse, jadi Worse. tapi kalau ini ada tehnya di belakang, worse. jadi berhenti di teh, ada teh mati di belakang. Ya, ada kena ada nun di belakangnya, worse, ya, worse. Ya. coba tirukan, worse, yang atas worse, worse, ya, ada esnya ya, jadi es bablas saja worse. Ya. kalau yang ini kalau ini ada remnya ya, kalau ini ada remnya. Worst? Worst. Worst. Worst. Oke, okay. kayak gitu aja ya. Ada-ada ya. Oke, okay. untuk punya Didi. Punya Didi nanti dikoreksi sama punya Sanja aja ya. Besok ya. Nanti ini lagi ya. Uh, di yeah, minggu depan aja ya, soalnya waktunya nggak cukup. Nanti bareng sama punya Sanja. Uh, Patan kemarin juga... Patan udah belum ya? Patan? Yang arang? Udah belum? Yang kayak gini? Udah belum? Belum juga? Oke. Okay. Kalau udah, kalo, udah ya? Kemarin ceritanya, mister. Oh mister. ya Nanti kalau ini buat lagi ya, Patan ya. Nanti buat lagi ya, kalau ini ya soalnya ini penting ya ini untuk untuk mengasah kemampuan kalian karena kalian sudah levelnya sini tapi adek adik Mas Bakti mohon ya kalau ada yang Mas Bakti sudah ajarkan itu diingat baik-baik ya karena baik, ini, ya. ini sudah ini sudah Mas Bakti ajarkan sebelumnya makanya Mas Bakti tadi agak kaget ini sudah saya ajarkan sebelumnya khususnya ini tadi tadi Mas Bakti ada masih dengar goodest, gooder itu enggak ada better sama the best apa, the best sama the worst ya. nah, makanya kalau ada di, apa dijelaskan itu didengarkan dan juga kalau ada kata-kata yang tidak bisa itu jangan langsung lihat kalian cari coba kalau nggak ada kamus cari di Google kata-katanya bagaimana dan juga kalian itu harus sudah memahami kata-kata kerja dasar minum bahasa Inggrisnya apa makan bahasa Inggrisnya apa main bahasa Inggrisnya apa bicara bahasa Inggrisnya apa, mendengarkan bahasa Inggrisnya apa. Nah itu kata-kata yang sehari-hari itu mulai diha, dihafalkan. Bukan cuma verb satunya aja, tapi sudah verb 2 duanya juga gitu loh. Karena kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk masa masa lalu. Oke, okay, begitu ya. Ada-ada ya. Uh, kalau tidak ada pertanyaan, ya Mas Bakti tutup untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan pertemuan ini uh, minggu depan, dan juga untuk yang belum, ya, Fatan juga berarti buat lagi ya, Fatan uh, Atanya sudah, Sanja sama Didi, nanti di minggu depan ya, coba pokoknya Mas Bakti tagi terus, ya walaupun kalian belum selesai ya nanti tagi terus pokoknya, sampai selesai karena ini tanggung jawab kalian jadi belajar tanggung jawab ya oke, okay? uh, Mas Bakti tutup pertemuan hari ini, terima kasih sudah join, selamat istirahat sampai ketemu minggu depan ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warah